Yang aku lihat di sini apapun yang kamu inginkan. <laughs> Maaf ya, ada pariwara. Apapun yang kamu inginkan yang aku lihat di sini bakalan terkabul dan biasanya kalau biasanya kalau dari uh, Aladin gitu ya. Karena di sini ada ada kartu Aladin. di bagian kanan berkaitan dengan jin gitu ya berkaitan dengan uh, sesuatu hal ya yang maknanya itu ada ke arah uh, memberikan tiga permintaan kamu yang bisa dikabulkan jadi ya aku lihat di sini maknanya bisa ke arah sana ya with atau without dengan atau tanpa jin tersebut gitu maksudnya kayak uh, itu kan cuma-cuma Cuma metafor atau cuma perumpamaan aja gitu ya uh, Karena yang yang yang mewujudkan ataupun yang uh, memberikan sesuatunya itu Kalau kamu percaya kepada Tuhan ya Tuhan Kepada semesta ya semesta gitu kan Kepada hal-hal lain gitu kan sesuai dengan kepercayaan kamu ya Seperti itu ya Jadi memang ada tiga Ada tiga yang aku lihat yang uh, akan Terkabul di bulan depan atau di bulan Mei gitu ya Atau di bulan depan pokoknya ketika kamu nonton video ini Yang memang tiga permintaan itu yang aku lihat sangat spesifik sebetulnya ya e, Sangat detail banget Dan untuk beberapa orang ada yang memang beda-beda gitu beda-beda Ya, terkait dengan batasan umur juga beda juga di sini ya aku lihat ya batasan umur dan jenis kelamin gitu ya di sini uh, berbeda juga gitu oke kita kita bahas satu-satu ya kalau dari yang aku lihat di sini kalau untuk uh, cowok mungkin gitu ya dengan uh, umur dari uh, usia produktif Ya, menuju ke dewasa banget, gitu. Tiga puluhan gitu ya, dua puluh sampai tiga puluh tahunan ya. Uh, itu yang aku lihat di sini bakalan mendapatkan keberkahan sesuai dengan petunjuk yang kamu terima, sesuai dengan pertanda yang kamu terima gitu, dari mimpi, dari tanda-tanda uh, yang kamu temui gitu ya uh, yang. Mungkin berkali-kali gitu ya, yang mungkin berkali-kali kadang sampai empat kali. Kalau aku nggak salah, di sini uh, bisa sampai empat kali itu muncul secara terus-menerus. Mungkin kalau di bulan kemarin, tiap minggunya ada gitu ya, karena satu bulan itu kan ada empat minggu, kurang lebih uh, di bulan kemarin itu kayak tiap-tiap minggunya kamu mimpi terus, mimpi terus gitu ya. Uh, mimpi ini sekali-sekali sekali gitu kan sampai empat kali mungkin bisa juga sampai seperti itu ya uh, pokoknya pokoknya sampai empat kali atau lebih gitu yang aku lihat dan uh, tanda-tandanya itu terutama kalau kamu kayak mimpi uh, terbang atau mungkin kayak mimpi uh, berada di Area lain berada di lingkungan yang lain, situasi yang lain, atau berada di negara, misalkan ya, di negara-negara tertentu, di luar negeri, misalkan. Uh, bahkan kalau kamu yang memiliki uh, mimpi, terutama misalkan ya, uh, kadang kalau mimpi kan suka bahasa Indonesia atau bahasa uh, daerah kamu sendiri gitu ya, kadang. Tapi yang aku lihat di sini kayak... Uh, pertandanya itu kadang bisa sampai kayak mungkin bahasa Inggris atau uh, terkait dengan bahasa asing gitu ya itu, itu merupakan sebuah pertanda banget dan yang aku lihat di sini kamu akan go overseas gitu loh kamu bakalan uh, menuju atau berkarir di uh, di luar gitu ya di luar dari zona nyaman berkarir di uh, di luar negeri pokoknya gitu ya di bisa juga di luar zona nyaman atau berbeda dari uh, karir kamu sebelumnya dan itu bakalan naik gitu lah menanjak ya yang aku lihat di sini uh, mungkin ke arah sana ya da dari kesuksesan terus kemudian untuk kamu yang di sini baru umur, uh, masih muda gitu ya belasan tahun uh, apa ya remaja remaja baru puber gitu Uh, mungkin sebelas ya mungkin sebelas ataupun di bawah sebelas boleh uh, sebelas sampai dengan dua puluh tahun gitu ya mentok itu yang aku lihat di sini uh, keinginan kamu akan terkabul terutama lewat di sini perantara gitu ya jadi uh, lewat orang lain gitu ya jadi ada orang yang nolongin kamu mungkin dari orang tua yang ngasih uh, kamu sesuatu atau mungkin dari om dari tante dari keluarga gitu kan yang Uh, kemudian, memberikan uh, sesuatu ke kamu, memberikan petunjuk, uh, kemudian juga arahan, memberikan suatu insight. Bisa juga insight omongan, bisa juga uh, di sini, dari selain dari omongan itu ada advice atau ada saran gitu kan, dari keluarga sendiri yang memang itu bisa ngebantu mengarahkan, gitu ya, membantu mengarahkan uh, masa depan kamu selama 10 tahun ke depan at least gitu ya, selama 10 tahun ke depan pasti bakalan ada di jalur tersebut gitu ya entah apa nanti obrolannya itu beda-beda juga mungkin kamu bisa personal reading ya nanti uh, itu bisa umum ya, umum percintaan masuk atau hal-hal lain juga masuk uh, kemudian itu jenis kelaminnya juga bisa, perempuan bisa laki-laki ya Uh, kemudian kalau untuk di sini uh, wanita gitu ya uh, dari umur uh, mungkin 25 ya 25 sampai dengan di sini 45 itu yang aku lihat punya punya high hopes gitu ya punya punya permintaan yang Aku aku yakin kayak punya satu permintaan yang pengen untuk dikabulkan e, diwujudkan tapi yang aku lihat di sini itu akan ada proses gitu ya itu akan ada proses di mana proses tersebut e, akan berjalan secara secara bertahap gitu jadi nggak bisa secara langsung ada tiga tahapan di mana tiga tahapan itu nanti e, kayak punya bab bab tersendiri gitu ya jadi Uh, satu tahapan itu uh, kalau kita lihat di Aid of Ones, kalau kita lihat di kartu yang bagian tengah itu ada kayak uh, untuk tahapan pertama ada empat bagian, tahapan kedua ada dua bagian, tahapan ketiga ada dua bagian. Jadi tahapan-tahapan uh, tersebut kayak memang harus kamu lewatin harus uh, kamu tahu juga gitu kan kayak dari Tuhan dari semesta kayak ngasih tahu kamu mengenai informasi-informasi yang kamu butuhkan gitu ya uh, mungkin bisa personal reading kalau misalkan kamu pengen cari tahu lebih lanjut terutama dari sisi percintaan gitu ya ada tiga tahap mungkin sampai tiga bulan gitu kan misalkan bisa juga seperti itu oke itu yang kelihatan di kartu ya yeah. <laughs> uh, karena ini general reading jadi aku baca secara umum kalau baca secara khusus berarti personal reading oke okay? itu aja yang bisa aku sampaikan bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya